nama saya Christopher saya dari kelas 4A saya akan membuat tas dari barang bekas bahan dan alatnya adalah karung bekas penggaris, benang spidol, cutter lebarnya karung yaitu 36 cm dan lebarnya adalah 25 cm langkah kedua adalah hasilnya seperti ini langkah ketiga kita menggunting talinya A few moment later. Kita lipat menjadi seperti ini. Kemudian angka keempat kita menjahit apa namanya ini? Tali. Tali kalitasnya dengan benang dan jarum. Payah kencang. disum aja gak apa-apa disum itu apa ma? nah disum nih disum anak. perlihatkan ke kamera dong ma nih disum nih ya anak, anak, -anak nih supaya supaya lebih keras kencang. supaya kencang nah. dan tidak kuat lepas nah. udah udah cepot dan supaya tidak di, dan bisa dipakai belanja di pasar sudah nah, uh, nah, nah, ya anak-anak di sini selesai di jahit dijahit. kita balik dan kita kasih yang dibalik apanya, Ma? Tahu nggak yang dibalik apanya? Hmm, dibalik Karungnya. Oh, si, si. karungnya. Oh, supaya si. kamu nanti bisa menempelin. proses membalik karung proses membalik karung Gigi. ya ini kreativitas inovasi Gigi. mengolah bahan bekas dari karung beras karya Mama Kris dan Christopher ya nanti untuk belanja ikan di pasar ya ya ini hasilnya coba perlihatkan Sini. Di sini dikasih hiasan ya, anak-anak. Ya, Tada! ini hasil akhirnya. Semoga kalian bisa mencoba.